Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala syafa'il mursalin. Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wasohbihi asmaiina Engkang sangat kula hormati Habib Ahmad bin Idris Al Habsyi Bersama putra-putra beliau. Mbah kawula, biyut kawula Nyai Jamilah Abdul Hamid engkang kula hormati sedanten keluarga enggak kulo hormati termasuk saya ngatur-ngatur kulo nih mantan Mas Arwani, wanten Lek Fas, Lek Zakir, Lea Zen, Mas Aziz. Kulo nihku tembrik ini pernah nom, jadi masih oke terkenal ngalim tetep di kongkon-kongkon. -kong. Muki-muki coro allah nihku rodok haram. kongkon berki ya ngongki pati ape tapi gue sebuti. Gue menurut mohon ngerasain untuk ganjaran nih akhlak. Kalau gada obsesi setunggal tentang Maulid, tiang lu kerdas semang. Terus buat tenang tiang Islam buat tenang. Kalau dari Kiai nak gue lu banter di Mas Arwani. Orang oleh kalau susah, nak kalau susah jadi presiden buruk uang trauma dari Nabo, Kiai. Jadi kalau haram gue usangisori Mas Arwani. Kudu afrohuminlu supaya uang ngerti nak Kiai lu bahagia dibang DPR. Terus. <laughs> Ayo kalau pol seneng ini kau pol. Kalau anu, anak terus pokoknya anak kiai jairian, anak ulama ulama arjien ini bener-bener seneng. Nak sampein rasa seneng, ini kau repot. Uang rawani dari kiai, rawani dari habib, kakwani dari uang ap, merkau ngap, uang rakyat enak, terus kau tu seneng. Sehingga iman tertinggi ini juga seneng. Ridho, ridho ini kau seneng banget. Kalau bantu beberapa santri yang memiliki kalau niat Tarbiyah tentang santri-santri Sedangkan redaksi tentang maulid Kalau pilih beberapa asroko jadi mencorong Kenapa tidak memilih kata Anaro Kalau Anaro itu padang tapi sudah menyengat Kalau asroko itu padang tapi enak Tira-kira jam 8-9 Sehingga beliau memilih kata asroko. Dulu saya Abdurrahman adibawi milih kata Ashroqal Badru Alina karena Al Badru itu simbol kesempurnaan. Itu juga baik. Tapi Sayyid Ali milih Al qaunu karena yang harus senang dengan kelahiran Rasulullah SAW itu semuanya, bukan sekedar rembulan. Itu pilihan-pilihan kata berdasar isyak, berdasar zauq. Yang Al Badru karena mewakili kesempurnaan, simbolnya adalah Laylat al Badri. Al qaunu mewakili hakikat bahwa hadal qaunu kulluh yafrahu bi Rasulullah sallallahu alaihi Kemarin diminta, disuruh, Mas Ura diminta, disuruh sama Gus Yasin Putra Bambun untuk ngisi maulid di dalam beliau. Saya menerangkan bahwa orang itu harus senang. Kata Said Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman angkaral maulida" Fakir misalnya lima ada tafruhubi maulid nabi apa bisa menjawab? Misalnya kita punya anak, saya beri contoh punya anak, anak ekriteng wireng gendut, rainey kok bapak ira kira-kira. Iku way diake koi seneng kelahiran anak. prospeknya enggak jelas, sok ben nakal tau orang kok bapak ira jelas. Iku seneng, luikilahhirin nabi di seneng-seneng no kok diekali. Artinya maulid tuhan nabi ini. Jelas al -beh membawa saat datut, darin. Pasti membawa saat itu dhairen. Lo noong seneng kok di itu pakai logika apa? Anak kita yang lahir gak jelas masa depannya aja kita seneng. Kiro-kiro -kiro, logika logika muli. Sebab itu redaksi seneng itu ekstrim tentang beberapa teks, sehingga dirasakan fatrobu ya halal masani. Toroban itu seneng yang agak kaul, agak berlebihan. Sebetulnya di kamus tuh ya agak-agak joget maknanya toroban. Tapi kalau tak maknani gitu masa kiai-kiai joget kan ribet. Tapi toroban tuh seneng yang sudah tidak terkendali. Jadi toroban itu alfaroh yang melahirkan gerakan tubuh itu Torob Makanya di situ dikatakan fafrahu tapi fatrobu. Jadi seneng yang sampai melahirkan gerakan tubuh. Ya halal maknani terus. Fahazarul yumniharat, mongkau tai peparing sing serba barokah Yumnun ini maknanya kanan. Orang Arab dalam Balagotul Arab Kanan itu simbol kebenaran, simbol keberkahan Sehingga ketika kebenaran disebut Ashabul As Yamin Ketika salah disebut ashabus As Shimal Jadi itu itu ibarat yang luar biasa yumni, Apa yang dilakukan Nabi itu semuanya berkah Termasuk ketika Nabi milih amal yang mafdul Yang tidak afdul Misalnya semua orang itu tawaf, itu musyatan Semuanya berjalan teorinya Al-Ajrub ikut ta tapi Nabi itu ndak. Nabi justru tofah roqibah, Nabi toaf itu secara berkendara dan itu menjadi berkah bagi kita karena yang toaf pakai kursi roda karena unur itu menjadi punya referensi karena Nabi toaf roqibah andai kan Nabi saat itu ikut masyian maka kita bingung cari referensi bagaimana ketika kita toaf harus berken sehingga Nabi pilihannya mafdul saja menjadi fadil, fadil menjadi Abdul semuanya berkah. Bahkan saya pernah bikin statement, andai kan Nabi Isa sholat khusyuk dengan Rasulullah SAW. Makan, makan, ya makan-makan biasa. Itu kualitasnya itu bagus Nabi makan, kenapa? Nabi Muhammad jadi Nabi itu setelah Nabi Isa karena baiknya, saking baiknya dituhankan jika nabi untuk melawan nafyu rububiyah an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan memaklumatkan bahwa innama huwa abduhu wa rasuluhu itu kalau makan diperlihatkan. Nabi itu kalau dahar kadang di depan rumah dan tidak pati mati priayi gitu. Yaqulu kama yaqulu abdu Dan itu sengaja. Jika ada orang fasikah lewat ahadalladzis ummu annahu nabiyyun yaqulu kama abdu Ini tahu orang yang klaim jadi nabi, cara makannya kok enggak kayak makannya abdun. Si perempuan tadi maknanya abdul itu budak. Tapi Nabi santai saja ngedikan Ayu abdin abadu minuh. Ya emang saya budak terbaik. Muridan bithalika anahu abduhah wa Itu kata para ahli tafsir dikatakan. Gerakan seperti ini penting bagi seorang Rasulullah Muhammad SAW. Yang beliau jadi Nabi setelah kecelakaan Isa dituhankan. Karena terlalu khusyik. Nah, kalau lebih bagian riwayat yang bagian tidak khusus ini, ini. jadi yang khusus seperti monggo, yang tidak khusus seperti monggo, itu ada referensinya sehingga Allah kadang muji Nabi itu sederhana, Nabi itu siapa? orang yang makan ini bagi pengkaji Tauhid dan tahu sejarah, makan itu penting sekali karena hanya dengan cara itu, orang tidak akan diduga sebagai Tuhan nah sini ketika Allah muji Nabi Isa, mal masih ibn maryam illa rasul kau khalas min qabli rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulan it'am. Coba kalau Anda jadi orang alim, misalnya ketua iya atau ketua NU terus dipuji kiai ini tukang makan, itu pasti tersinggung. Mbok dipuji tukang kiyamul lel tahdalal kan keren. Ini dipuji hanya sekedar makan. Seorang rasul dan beberapa rasul bahkan At-Quran mujinya hanya gitu. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum layakuluna ta'ama wa yamsuna fil aswar. Tapi makan di sini beda dengan makan kita. Kalau makan kita kan kepengin warak kepengin gendut, kepengin kuat. Mbok kuat dofa ya ora raso Makanya nabi itu beda dengan kualitas A, yaitu nafjur rugubiyah dal al-i'lam bi annahu abdullah wa rasul jadi Nabi gerakannya itu, sholatnya ya ibadah, makannya ibadah, goyonya ya ibadah, gojelokannya juga ibadah, diamnya juga ibadah itu disebut fahazharul yumni gharad, itu maknanya juga nyanyi, gharad itu rengeng-reng nyanyi jadi kalau sepunas, pokoknya seneng tenanan, seneng banget Walan Abu Shuranoah bisa dhir laisa Jadi itu seneng bisa kebahagiaan sifatnya mustamirin kang abadi. Laisa orang nopo hilang apa utina Jadi ketika muji Allah ya gitu. Fali Robi Mustofa Hadi Muhammad. Ada yang merdaksikan Saada Abdun Ketamal Lawanjala Andul Ada yang merdaksikan Busrolana Ninal Muna Zaral Jadi kalau mau lihat kok susah itu nggak boleh. Walau tarian terus uang susah itu enggak boleh. Tapi nak berkata enak juga enggak boleh karena harus seneng gitu. Jadi ini mudang ini tadi tak getol Saya ini keluarga sini bahasa lah. Akhirnya di sini utang jadi ngirit mungkin enggak tahu saya tapi bagus, saya juga enggak harap-harap ini kan malah saya dosa ini kalau tapi saya ini cerita, yang penting itu seneng. Seneng ini penting saya sering didawi bapak bapak saya ini temen akrabnya ya keluarga sini ya temen akrabnya bapaknya Mas Arwani bapak itu wong ngaji nangis itu ngeritik kata beliau itu seorang yang sutangnya ke mimpir BKB digadaknya pas ngaji ditangis pisang terus gitu ngaji itu senang kata beliau teori beliau itu sederhana orang sampai maksiat tuh karena cari kesenangan sehingga kalau to'at itu tidak pengganti kesenangan maksiat, maka akan to'at akan tertandingi dan terkalahkan itu teori, maksudnya, maksudnya, maksudnya, maksudnya, maksudnya, maksudnya, maksudnya sehingga orang ibadah itu harus senang itu coba, nazuman yang sering dinasihatkan Habib Syah itu lawla kaya zinatal wujudi ma toba wala wujudi wala taron nam andekan tidak dengan ajaranmu ya Rasulullah, kita matobais, hidup kita itu tidak nyaman dan eksistensi kita juga agak jelas coba andekan tanpa Rasulullah alaihi Wasallam, kita minum mengatakan ini segar habis makan bilang ini warak, ini sate enak itu al-kuffar yakulunadhalik, wal-munafak wal-fussak yakulunadhalik, bedanya bagaimana? -apa? Barokahnya Tarbiyati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nak alal ibadah, mana syroplinatakawa alal ibadah, beda sekali. Makanya Imam Ghazali kalau ngeritik itu, kalau kamu bangga bikuatil jima, kata Imam Ghazali kalau cerita ayam lebih kuat ketimbang anda satu detik dua detik sudah berani lagi. Kan? Kalau anda bangga dengan aksrotul akli aljamus akwamingka. Kalau bangga dengan kekuatan fisik, bantenglah kuat di bangku gitu. Terus, terus cerita-cerita, Abdulul Basar, Abduliatul Basar adalah ibadahnya. Sehingga nabi ingatkan, ya sudah, nikmatnya orang mukmin itu apa? Kia'ul Lail, syarofu apa? Istigrau, Anin, Nas. Ini tarbiyah-tarbiyah menjadi kita bahagia. Jadi ini harus dilatih. wala taron enam tufi solati. Bahasanya itu lan ora renggang-renggang isun visualati, jadi sebenarnya kalau sholat itu ya disunatkan agak-agak nyanyi Tapi jangan nyanyi kayak Habib Ahmad nanti. Nanti kalau nyanyi gitu ya batal sholatnya karena ya terus rebangan. Tapi harus ada tarunumnya, harus ada nyamannya. Menikmati. Saya itu kalau sujud itu tak nikmati. Karena ketika nanti saya ketemu Allah Ta'ala, kenangan terbaik saya karena di bumi pernah sujud. Jadi Sobek nak disuting kafe mangan molo molo ngumbit rokok anu kira-kira ya rada gitu. Tapi kalau pas syutingan pas sujud kan keren. <tapi> misalnya DPR syutingan terus turu diting diting kan nggak keren. Gitu. <tapi> Jadi artinya syuting, ini katanya Habib sewala taro enam tuh wala rukui walarukuhi sujudi, Jadi intinya harus senang Maklum lah, kalau seneng yo ya latihan masarwani. Aslinya kaya, kayak, kayak yo ayo seneng masarwani, mau gaji nih lu ya Tapi kalau tetap lu seneng. Jadi kalau suona, singki iki desos, ku apa aku tu seneng. Semua suona seneng. Sehingga gak jadi presiden buruk orang solehiku datuk no trauma susah, haram mau susah. Nah ya, di sini kualitas ala Allah, inna Allah Innauliyah, Awalillah, Khofun, Alaihim, Balagum, yasin. Karena seneng ini penting. Untuk jadi wali itu harus seneng. Jadi, ini jelas ya. Ini pun, ini pun, kata-kata, mari bingung. Goloknya apa? berapa? Tua, lima, tujuh, PHB tujuh, ini tujuh, lima, tujuh, lima, ya, lima, tujuh, lima,